Assalamualaikum warahmatullahi Hai semuanya welcome back Di video channel youtube aku Di video kali ini aku masih tetap review Cuman aku review produk yang berbeda Produk yang aku review adalah Produk Viva Cosmetics Ini dia Ini adalah produk yang pernah aku pakai waktu itu Aku bahkan sharing ke kalian semua Kenapa aku pakai produk ini Kenapa aku tertarik pakai produk ini Dan kenapa aku cut produk ini di tengah-tengah, aku bahkan share ke kalian semua, tapi aku tegasin kalian dulu ya, Sebenarnya produk ini tuh bukan produk yang jelek dan produk yang gak bagus, cuman ini hanya sekedar sharing karena aku dulu pernah pake dan di muka aku, di muka aku tuh gak cocok, jadi buat kalian yang emang pengen coba Viva itu jangan eh, terpatok dengan video ini ya ini just share, karena aku emang pernah pakai produk ini dan aku gak cocok awal aku kenapa pakai produk ini karena aku gak cocok di produk sebelumnya aku nggak usah sebutin ya nama brandnya apa cuman emang aku gak cocok pakai produk itu, saya so, nyari produk yang emang uh, recommended dan bisa dipakai buat kulit yang berminyak dan juga berjerawat. Alhasil aku pakai produk ini, aku lihat review teman aku yang emang udah kebukti dan lihat juga review-review di YouTube. Kebetulan semua reviewnya positif, makanya aku e, berminat pakai ini juga Akhirnya aku pakai selain dari review youtube ataupun temen yang pakai Selain itu, yang kedua itu dari price Pricenya itu agak cucok Pricenya itu cucok banget Kenapa? Karena harganya murah banget dan ini adalah paket lengkap Udah tuner dan juga cleanser Harganya tuh aku juga lupa, nggak tahu di bawah 20000 kalau Terus, aku mulai pakai pakai ini dan di satu minggu dan dua minggu itu masih oke, okay, masih bersahabat Masih belum uh, terlalu mengenaskan jerawat-jerawat muncul Tapi setelah tiga minggu jalan itu ada, ada sedikit efek yang gak biasanya itu agak gatal dan panas Aku mikirnya kalau ef efek efek <laughs> efek yang panas itu dari alkoholnya kali ya Jadi aku mulai ngurangin tunernya sedikit demi sedikit Alhasil itu agak mendingan, cuman di tiga minggu jalan itu gatal ada gatal juga, tapi nggak nggak dominan. Yang lebih dominan itu yang panas. Dan selain panas itu muncul jerawat di area pipi sini. Kalau ini nggak terlalu di daerah sini banyak banget gede-gede dan sebenarnya sih aku kan udah punya bekas jerawat yang hitam-hitam ditambah eh, jerawat yang merah-merah. Jadi merah hitam campur di sini di kening sih agak nggak terlalu, cuman di daerah yang berminyak di sini ya. Setelah itu aku uh, mulai, uh, maksudnya mulai merenungkan kenapa kok banyak jerawat dan kenapa produk ini nggak cocok. Alhasil, sepertinya aku harus produk ini dan aku harus berhenti pakai produk ini karena produk ini bikin um, muka aku nggak bersahabat. Jadi tuh mak makin banyak. Walaupun aku udah ubah metode pakai, itu aku metode di uh, apa namanya si tunernya itu aku apa, aku totolin ke kapas terus aku pakein kayak masker gitu. Jadi dia tuh agak meresap gitu. Cuman itu tetap enggak ada efek sama sekali dan itu malah tetap bikin jerawat jerawat agak gatal. Jerawatnya tuh agak gatal kayak semacam apa ya? semacam inflamasi gitu. Jadi agak radang jadi gatal gitu. So itu setelah 3 minggu di bulan Ramadan aku cut produk ini dan aku uh, benar-benar menghentikan pakai produk ini saya so, itu aku uh, mulai berhenti dan itu pas lebaran aku nggak pakai apapun uh, walaupun jerawat aku meradang jerawat aku merah-merah itu aku benar-benar hmm. nggak pakai produk apapun oke okay, sini aku bakalan liatin ke kalian semua seberapa narik sih milk cleanser buat uh, kotoran dibuka atau misalkan buat makeup di buka Aku bakal liatin di semua Sebenernya sih produk ini tuh oke okay, ya Maksudnya tuh narik banget Aku juga ngerasa bener-bener uh, Recommended sih kalau buat ngebersihin kotoran Cuman ya gimana ya orang gak cocok gitu tuh Susah juga Ini banget, Kelihatan banget kan yang coklat dan juga yang enggak. Para. oke okay, semuanya, mungkin cukup sekian video dari aku semoga review dari gue bisa bermanfaat buat kalian Semoga so, kalian pengen coba Dan baru mau coba Viva It's okay, coba aja Semoga juga bisa bermanfaat di, Eh, bisa cocok, cocok di kulit kalian Oke, okay, pokoknya jangan lupa Like dan subscribe di video channel youtube aku Sebut so, kalian semua See you on next video Bye-bye